Halo sahabat minstan, jumpa lagi Hari ini adalah hari ke-25 perjumpaan kita ya sahabat minstan Kita hari ini mau cobain sarimi gelas rasa kare ayam sahabat minstan Yuk langsung aja kita bikin Halo sahabat minstan, mie minnya sudah selesai kita bikin ya Dan Saatnya kita cobain ya sahabat minstan Bismillah hmm. Enak sahabat minstan Ini sarimi gelas rasa kare ayam sahabat mie. Hai hmm, Karenya berasa sahabat Hai Pas untuk penunda lapar ini sahabat Indonesia. Soalnya kan porsinya sedikit, kecil. Ini pas untuk sarapan juga pas ya sahabat Indonesia.